Halo sahabat home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita sedang membahas tentang materi SAP Fundamental. Di sini kita akan mengerjakan exercise 64 yaitu untuk mengassign employee qualification. Yuk kita coba kerjakan exercise-nya. Caranya kita perlu masuk ke folder human resource. Kemudian kita memilih personal management. Personal development. Profile, kemudian kita pilih yang Change. Exercise ini adalah untuk menginputkan qualification untuk karyawan yang baru saja kita hire. Jadi kita perlu mencari karyawan tersebut. Caranya kita ke bagian Person. Kemudian menggunakan sistem. Kita coba cari dengan kode 123401 nomor login, lalu kita cari. Jika menemukan karyawan yang baru saja kita hire, kita double klik datanya. Di sini kita dapat melihat qualification, potential, preferences, dislike, individual development, development plan history, dan sebagainya. Untuk exercise ini, kita akan menginputkan qualification untuk karyawan. Ini caranya: kita klik create icon, create ini, lalu kita search menggunakan sistem ini, language bintang, kata kuncinya. Lalu kita akan mencari qualification menggunakan structure search, kemudian kita find qualification group. Kita ketikkan di sini language bintang karena ada tiga kemampuan bahasa yang akan kita inputkan sesuai dengan exercise. Kita pilih language ini. Lalu kita buka folder language capabilities. Untuk bahasanya kita akan pilih bahasa Inggris, bahasa Prancis dan juga bahasa Spanyol. Kalau kita klik enter. Untuk profisiensi bahasa-bahasa ini, bahasa Inggris profisiensinya adalah fluent. Bahasa Prancis ini adalah mediocre, ini medium. Dan bahasa Spanyol ini adalah basic knowledge. Setelah berhasil menginputkan kualifikasi ini, kita dapat menekan tombol save, sehingga data ini ada untuk karyawan ini, sehingga data ini menjadi kualifikasi untuk karyawan ini. Demikianlah pengerjaan dari exercise step 4, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.